sembako satu Dapat apa itu banyak goreng terus beras dua kilo setengah beras kilo setengah. Ini tas to setengah so itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel si bising pilih apa kabar teman-teman semoga teman-teman sehat -teman dalam keadaan bahagia dan dilancarkan ordernya Oke teman-teman kali ini saya berada di kantor gojek karena pada hari ini ada pasar sembako murah ya jadi untuk teman-teman mitra gojek berkesempatan untuk mendapatkan atau membeli sembako di gojek Solo Store. Nah apa saja isi sembakonya kita lihat nanti kita ada gojek selusurnya. nah ini sudah sampai Nah untuk temen-temen yang baru menemukan channel ini Jangan lupa cerita terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel TCC ini Sekarang kita cek seluruh-seluruhnya Ini bapak-bapak baru masak ini TEMPE Pak Satgas Nganceng Raya ini TEMPE Masa apa pak? Garius Singapria ya. Pak Garius huh? ya Ini temen-temen kalau ketemu di jalan Namanya Pak Darius. Tapi kalau di sini kerjanya goreng tempe Kata-kata hari ini, Pak. Pak Darius. Kata-kata hari ini. Ya. Ditemukan karena Buyon. Dibisahkan karena Weton. Mantap. Terima kasih Pak Darius. Ini Pak siapa ini? Bapak siapa bapak? Bapak siapa bapak? <laughs> Kamu itu siapa? Hah? Oke sekarang kita lanjut ambil sembako dulu teman-teman ya Halo Mas Mas Mas siapa Mas Mas Mas Mas mantan itu yang di belakang Bosku, jago Bosku. Terbangset. Kira-kira oh dananya kurang. Ya. Oke, Yap, ya. Nanti aplikasi di onke cari tagih tunai. Eh, kurang sadar mau tambah lagi nih. Sehat, Kong. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kong. Ambil sembako dulu, Kong. Buat nyeneng-nyenengin orang rumah, Kong. Batol, dapat satu. Apa itu? banyak goreng. Terus? Beras, dua kilo setengah. Beras kilo setengah. Mas. Tas, to Go food, ya. Mas. Dan, hmm. dan dan masker. masker. Nah ini teman-teman. Harga, harganya 45.000 45 Dapat minyak satu liter ya ini ya satu liter, satu liter. Kalau harga sekarang sekitar 28 ini berasnya 2,5 kilo kurang lebih di harga Rp 30 ribuan lah Rp 30 ribu Rp 30 34 ribu ini dapet pas tambah hand sanitizer Jum. dan masker kalau yang beruntung masih dapat tambahan gas hujan atau mantol ponco ya teman-teman ya nah ini Rp 45 ribu saja oke terima kasih pak Joko gas-gas, satset cepet selak ngeteng, ngeteng lagi tekel ini menang, oke menunggu Oke teman-teman, kita sudah ambil sepatunya Tadi bayar 45.000 ya melalui scan GoPay Lalu kode QRIS Jadi untuk teman-teman, nantikan kesempatan ini lagi semoga adanya program ini bisa bermanfaat untuk mitra semuanya Oke, selamat ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu asma